hari minggu adik-adik! Halo adik-adik, apa kabar yang di rumah? Kak Astrid berharap adik-adik dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Wah, coba sekarang dilihat ke sekeliling Kak Astrid. Ada yang beda nggak ya hari ini? Coba dilihat. Wah, betul! Hari ini kita kedatangan tamu dari Pelkat PKP. Nah, adik-adik kita kenalan dulu kali ya. Ayah silakan Tante boleh diperkenalkan. Oh, boleh. Adik-adik lihat, ini ada seragam ungu, bukan hijau ya. Seragam ungu adalah seragam dari Pelkat PKP. Seragam dari mama-mama. Ya, Astrid, betul Tante. Kira-kira hari ini apa sih Tante yang bikin berbeda? Berbeda. Karena hari ini kita merayakan hari ulang tahun Pelkat PKP. Nah, untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke mama-mama kita, kita mau nyanyi satu buah lagu, Tante. Selamat iya. hey, ulang tahun. Sebelum nyanyi, nyanyi. Boleh apa? Udah tahu enggak hut berapa Oh tadi ke berapa ya? Tadi Tante ini nah, udah bilang keberapa ya? Ada yang ya? tahu enggak? Ada yang tahu nggak adik-adik di rumah? Oh ada yang angkat tangan. Hari ulang tahun ke 56 jadi ntar lagi udah mau lansia. Iya, kalau gitu kita mau sambut sukacita hari ini, tanda Kita bernyanyi iya. "Selamat ulang tahun" musik. Ucapin selamat tahun-tahun. Sekarang Kak Astrid mau kenalin nih yang ada di sini. Ada Kak Yakobus sebagai gitaris. Ada Kak sebagai kahonis Dan ada Tante Nini serta Kak Astrid sebagai liturgos. Adik-adik, kita berdiri yuk. Ayo, ayo berdiri. Sebelum memasuki rangkaian ibadah, kita mau pemanasan dulu yuk. Sambil nyanyi lagu yang berjudul Hati yang gembira adalah apa? Adalah obat. Ya, kita nyanyi bersama-sama berdiri ya. si ada yang kurang semangat tuh. Yih, Kayaknya kita penuh oh. nyanyi satu lagu lagi Tante. Yang berjudul Happy ya sambil pakai gerakan ya. Iya. Masih berdiri ya adik-adik. <tuk> Saatnya kita untuk bersaat teduh. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam rangkaian ibadah. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita bersaat teduh. saat teduh selesai. Adik-adik tetap dalam posisi berdiri ya. Nah, adik-adik, walaupun kita masih kecil, kita harus selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik nih tante. Kita harus bersyukur untuk segala sesuatu yang diberikan Tuhan bagi kita. Kita mau angkat satu pujian yang berjudul Bersyukur kepada Tuhan. yang dikasihi oleh Tuhan sebelum kita masuk dalam ibadah kita mau berdoa untuk masuk ke dalam ibadah ya ayo kita lipat tangan tutup mata tundukkan kepala mari kita berdoa Bapa di surga kami bersyukur kepadamu karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, hari ini kami engkau sempatkan untuk beribadah. Kami akan mengadakan ibadah untuk merayakan hari ulang tahun Pelkat PKP yang ke-56. Tuhan campur tangan ibadah kami pada hari ini agar supaya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami mau serahkan seluruh rangkaian ibadah kami hanya ke dalam tanganmu mu Bapa. Inilah doa kami dalam nama Yesus, adalah Tuhan dan juru selamat hidup kami. Amin. Adik-adik silakan duduk. Nah, sekarang kita akan membaca Mazmur pujian tanda. Bisa disiapkan Alkitabnya? Ayo, siapa yang udah bisa diambil Alkitabnya, dibuka dari Mazmur 119 ayat 67 sampai 72. Mazmur 119 ayat 67 sampai dengan yang ke-72. Kali ini mazmurnya akan dibawakan oleh salah satu mama kita perwakilan dari PKP. Mazmur 119 ayat 67 sampai 72 yang begini bunyinya. Adik-adik, pembacaan Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 67 sampai 72. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta. Tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titahmu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Tauratmu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Demikianlah pembacaan Mazmur hari ini. Nah, dari Mazmur yang sudah kita baca tadi, kita dapat menyimpulkan kalau rencana Tuhan adalah yang terbaik, karena kadang tuh kita susah buat sadar kalau kita salah. Maka dari itu, Tuhan kadang suka memberikan pencobaan. Agar kita mau selalu berpegang padanya yang selalu menjaga kita semua. Nah adik-adik, untuk merespon Mas pujian kita hari ini, kita mau nyanyi satu lagu lagi yang terambil dari Kidung Ceria nomor 36, Tante Hidup Kita Yang Benar. Sekarang tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan Kakak berharap adik-adik bisa mendengarkan firmannya dengan baik ya Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan Ayo siapkan hati Selamat pagi adik-adik, selamat hari minggu, apa kabar? Wah senang sekali ya. Halo, Piopan, Ebtan, Yosef, Bentas, Elo, Jennifer, apa kabar? Sehat ya? Gio. Wah, Gio, Salomo Sinaga udah besar ya. Halo, Elkana, Alvaro, Arulia, Abigea berdua, Selendra Sudiranto. Wah bagus sekali, sudah siap semua. Eh ada Kristi dan Fai. Jepan, Dipa, Sen, Manuel, Samuel dan Daniel panjaitan. Halo, Belpa dan Adil Bakas, Mika dan Seba, Bianca dan Brian. Sehat-sehat ya, Beatric Noya. Oh, Kenneth udah siap ya. Oh, Kenneth Menaki, Ben Hop. Joseph Lemon dan Jojo Lumbantoruan. Adik-adik, semua sudah siap di sini. Dion Sipatikawa juga, ada Giselle Lumbantobing, ada Gepri Poli, ada Natanael Purba tuh. Eh, salah ya Nata Iya, yang Season purba yang purba. halo Helen, Sophie. Yeremi Sinaga, Kristop Situmorang udah siap di depan laptop rupanya. Wah, adik-adik Hari ini kalian mau cerita yang seru sekali. Wah, cerita apa ya kalian? Iya, cerita yang wah luar biasa. Tapi sebelum kita dengar cerita, kita akan berdoa: "Tanganku ada dua, lima-lima jarinya kulipat bersama-sama." Lalu aku... Aku berdoa, Tuhan Yesus yang baik, saya mau dengar firman. Kiranya Tuhan menolong saya, memampukan saya mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. iya Kita sudah berdoa, mamahnya atau oma boleh siapkan alkitabnya. Bacaan kita pada saat ini dari... Filipi 1 ayat 1 sampai dengan 8. Yang demikian bunyinya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Filipi 1 ayat 1 sampai 8. Yang berbunyi demikian. Dari Paulus dan Timotius hamba-hamba Kristus -hamba Yesus. Kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Dengan para penilik jemaat dan diagen. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu dan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya, aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkannya, berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku. Betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Adik-adik, rupanya hari ini istimewa. Yang baca Alkitab adalah dari Pelkat PKP. Tadi kita sudah dengar ya, Filipi uh, 1 ayat 1 sampai dengan 8. Nah, begini ceritanya adik-adik. Ada sebuah kotak ini, gambar kotaknya ya. Saat ini sudah seperti ini. Ini adalah kota Filipi. Kota apa? Kota Filipi. Ini Filipi uh, itu ada di daerah Asia Kecil, udah agak hancur ya. Ya, adik-adik, tahun yang lalu ada kejadian, rupanya Rasul Paulus. ...yang saat ini... ...sudah ada di sorga... ...pada waktu itu pernah... ...ke kota Filipi... Nah, ...dia bertemu... ...dengan orang-orang Filipi... ...ngapain ya... ...oh adik-adik kasih dalam Tuhan... ...Yeremi Sinaga... ...halo Kenneth Menaki... ...Rasul Paulus... ...ceritain tentang Tuhan Yesus... ...halo... ...Tini dan Tono... ...iya... Ceritain tentang Tuhan Yesus. Ceritain tentang kebaikannya. Ceritain tentang peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan orang-orang di Filipi itu percaya menjadi jemaat yang semangat. Lalu, beberapa lama kemudian, Rasul Paulus melanjutkan perjalannya ke kota-kota lain. Dia pergi ke kota Efesus, ke Galatia, sampailah ia di Roma. Di Roma, Rasul Paulus mengalami satu peristiwa adik-adik. Dia hmm, di penjara. Tetapi walaupun Pak Rasul Paulusnya ini di penjara, dia tidak patah semangat. Wih apa ya? Dia tetap mengirimkan berita keselamatan dengan caranya. Bagaimana caranya kalau dia penjara Dia kan nggak bisa keluar. Dijaga adik-adik pakai itu. Pakai besi-besi itu. Dia nggak dikunci. Dikunci adik-adik. Nah, Lalu... dia dapat berita dari kota Filipi. Apa katanya? Katanya, Tono... di kota Filipi itu... orang-orangnya... Sudah bagus-bagus seperti kalian. Sudah percaya, sudah menjalankan uh, kebaikan, sudah menjalankan firman Tuhan. wah Rasul Paulus senang. Akhirnya Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di kota Filipi. Ini Paulus menulis surat. Surat itu dikirimkan. Kalau sekarang kan bisa pakai WA ya, bisa pakai telepon. Waktu itu belum ada telepon, belum ada WA. Jadi kirim surat dan waktu perjalanannya agak lama. Dah. Apa yang diisi? Apa yang ditulis? Apa yang dimaksudkan di dalam suratnya? Pak Paulus ya. Tono tahu enggak? Ini Oh, adik-adik isi suratnya itu. Itu adalah bagaimana orang Filipi harus tetap semangat, harus tetap menjalankan Firman Tuhan apapun kebaikannya. Apa contohnya? Contohnya dia harus melakukan sesuai dengan kehendaknya. Kehendak siapa? hendak Bapak di sorga sehingga Tuhan Yesus senang itu kata Paulus di dalam suratnya di Filipi 1 nah adik-adik kasih dalam Tuhan rupanya peristiwa itu didengar wah ada surat nih dari Pak Paulus bunyinya bagus sekali ya iya adik-adik kasih dalam Tuhan bunyinya bagus sekali, bunyinya gimana ya yang tadi itu yang dibilang apa katanya tadi ucapan syukur dan doa oh jadinya adik-adik yang sekarang sudah bagus yang kalau hari minggu sudah duduk kalau mamanya bilang cuci tangan iya lalu makan yang uh, sehat siapa yang suka makan sayur Wah, wow, pinter ya. Siapa yang suka makan uh, ikan? Oh iya Benhop suka makan ya. Iya Benhop suka makan tuh. Iya Bianka, Salomo Sinaga suka makan ya. Iya Brian juga. Eh ada Jojo Pilemon ya? Oh iya tadi kalian lupa sebut tuh. Ada Jojo Pilemon. Iya adik-adik kasih dalam Tuhan senang sekali rupanya Paulus mendengarkan. ...mendengar berita bahwa orang-orang di kota Filipi itu... ...melakukan kehendak Tuhan. Apa contohnya yang tadi itu? Nah, bagaimana ya adik-adik? Sekarang kan masih banyak virus corona katanya. Iya, bagaimana kita uh, melakukan kehendaknya? Gampang adik-adik, apa saja. Hmm. Kalau mama bilang bobok siang... Atau tidur siang? Iya, kita juga harus nurut. Kalau mama bilang, e, cuci kaki ya, cuci tangan ya, kalau mau bobo. Jangan lupa siapa yang suka sikat gigi? Halo, kristin Christy, dan Pai? Cu cuci kaki? Atau sikat gigi kalau mau bobo? Iya, adik-adik. iya Nah, adik-adik kasih dalam Tuhan... Seperti Samuel Panjaitan yang kalau mau bobo sikat gigi ya. Kita juga melakukan kehendak Tuhan dengan cara menuruti perintahnya. Sekarang contohnya, siapa yang pernah lihat gambar ini? Ya, ya dulu sebelum pandemik, sebelum banyak virus corona, kita harus... apa? Memberi kepada orang-orang yang susah. Sekarang juga bisa. Bisa. Artinya kita dengan teman kita nih. Ada dua teman yang bertemu. Kalau tempatnya enggak pakai masker. Kasih tahu ya. Dan dia harus pakai masker nih. Wah Kenneth Menakis bisa pakai masker. Pinter ya. Sen juga, Manuel juga. Eh pinter sekali. Kalau keluar pakai masker. Terus nggak usah ikut mama, mau ke pasar nggak usah ikut di rumah saja, ya. Mika dan Seba, halo Belpa Mbak sudah besar ya, iya. Selamat juga untuk Axel, Excel dan Alexa yang uh, hadir di tengah-tengah uh, ibadah hari ini, ya. Kita sama-sama beribadah. Jadi adik-adik coba lihat. Oh, anak kecil ini bisa pakai masker. Bisa kaya ya, seperti kalian, Rasul Paulus menginginkan jemaat di kota Filipi itu untuk segera melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Susah, yang, ya, kita susah ya, tapi kita bilang sama Tuhan, Tuhan ajar saya nggak bisa Kak Yen. mama bantu, nah nanti ada aktivitas tuh dari Kak Keisya, setelah aktivitas di foto dikirim di PA ya, bilang mamahnya, supaya kita tahu, wah adik-adik udah ngirim tugas, kan ada waktu di rumah, iya seneng jadi Manuel juga, Sophia Helen juga, ada Sepan juga, ya Sepan Metyari itu kita senang. Ya, adik-adik kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada saat ini mau mengajarkan kita bagaimana Rasul Paulus bersyukur karena jemaat di kota Filipi sudah dapat melakukan firman Tuhan. Dan Mama papa sangat bersyukur kalau melihat adik-adik sudah beribadah pada pagi hari ini, sudah mandi, sudah sarapan. Wah, Ethan hebat! Ethan udah mandi ya? Iya, berdoa, udah pinter berdoa. Mamanya mengucap syukur, caranya gimana ya? Ada macam-macam: ada berdoa, mengucap syukur, ada memberikan ungkapan syukur. Mamanya seneng nah itulah cara kita mengucap syukur cara mama dan papa mengucap syukur kalau lihat anak-anaknya melakukan firman Tuhan baik adik-adik firman Tuhan pada saat ini sampai di sini Tuhan Yesus memberkati shalom adik-adik aku Kak Kesia tadi kan kita dengar firman dari kayen tentang Rasul Paulus Kalau Tuhan Yesus dan Rasul Paulus itu senang banget Kalau kita melakukan kehendaknya kan Nah sekarang Kak Kesia akan kasih aktivitas Untuk adik-adik nih. Apa aja sih kak bahan-bahannya Pertama adik-adik siapkan kertas Kalau Kak Kesia pakai kertas buffalo Kalau adik-adiknya adik punya kertas buffalo Bisa pakai kertas-kertas yang ada di rumah ya Lalu Ada double tip Bisa pakai lem juga ya adik-adik Ada spidol warna bisa pakai krayon juga atau pensil warna. Pokoknya yang adik-adik punya deh. Lalu ada gunting, pita, dan sapulidi Ini kakek sambil ambil dari sapu lidi. Jadi adik-adik gak usah cari-cari yang gampang ya. Bisa ambil sapulidi di rumah. Kalau gak ada pita juga bisa diganti kok. Pakai kertas atau kreasi adik-adik sendiri. Nah kita mau bikin apa sih Kak? Kita akan bikin alkitab terbuka gitu. Nah pertama-tama kita akan cetak gambar Alkitab terbukanya. Kalau adik-adik nggak tahu bisa minta bantuan Mama papanya apa ya, bisa carikan di Google ada sketsanya gitu. Nah, setelah gambar kalau udah jadi kita cetak. Lalu kalau udah jadi kita gunting ya adik-adik. Nah, kalau udah jadi semua bentuknya kayak gini nih, kayak Alkitab terbuka kan? Nah, habis itu kita kasih pita, kita gunting pitanya. Kalau adik-adik nggak punya pita, bisa pakai kertas ya. Pokoknya kreasi aja dari adik sendiri untuk membatas alkitabnya. Nah seperti ini, kita tempel menggunakan double tip. Lalu di sini kita tulis. Aku mau melakukan kehendaknya. Lalu di sini ayat Alkitab yang tadi firman dari Kayayen ya. Kalau akunya bisa diganti kok. Misalnya Ben hob Ben hob mau melakukan kehendaknya. Atau Kenneth. Kenneth mau melakukan kehendaknya. Atau nama adik-adik bipa -adik dipaksa mau melakukan kehendaknya. Pokoknya nama saya adik-adik ya. Setelah itu kalau adik-adik udah tulis. Kita pasang sapu lidian tadi untuk di belakangnya. Seperti ini. Kita tempel di belakang jadi seperti ini. Seperti ini. Lalu kalau udah jadi, tara. Ini punya Kak Kesia, tulisannya aku mau melakukan kehendaknya. Lalu di sini ada bacaan firman yang tadi udah kayak yang sampein yaitu Filipi 1 ayat 1 sampai 8. Tuh bisa ditutup-buka gitu Adik-adik, lucu kan? Nah, kalau adik-adik udah bikin aktivitasnya, jangan lupa di foto, lalu dikirim ke grup WhatsApp PKPA ya. Dadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Gimana adik-adik firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan oleh kakak-kakak -kak layan? Pasti bisa dimengerti dong. Kakak-kakak di sini berharap adik-adik bisa menerapkan firman Tuhan yang tadi sudah didengar dalam kehidupan adik sehari-hari. Sekarang kita mau memberikan persembahan ya adik-adik. Persembahan yang adik-adik berikan bisa digabungkan dengan persembahan mama dan papa ya. Nah, persembahan yang tadi bisa dikirimkan ke gereja dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, pukul 10 pagi sampai dengan 3 sore, atau bisa ditransfer ke rekening gereja melalui barcode di sini. Sekarang kita mau mendengarkan warta PA. Warta PA yang pertama, kami pelayan PA mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik layan dan juga kakak-kakak layan yang berulang tahun pada tanggal 15 Februari sampai 21 Februari 2021. Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia adik-adik dan juga kakak-kakak sekalian. Warta PA yang kedua, adik-adik diminta untuk menuliskan absensi kehadiran melalui kolom komentar di Youtube di bawah ini dengan cara Astrid, kelas 4, sudah beribadah. Kalau kesulitan, bisa minta tolong mama dan papa ataupun orang lain yang mendampingi adik-adik selama ibadah ya. Warta PA yang ketiga, untuk adik-adik, mama, papa, oma, opa, tante, om, atau yang mendampingi adik-adik, kalau memiliki kritik atau saran yang berhubungan dengan pelaksanaan IHMPA Shalom Depok, bisa banget untuk menyampaikannya melalui WA grup PA Shalom atau melalui link di bawah ini. Nah, warta PA yang terakhir, kakak-kakak di sini mau mengingatkan bahwa minggu depan kita masih beribadah lagi dalam IHMPA online, tetap di channel YouTube GPB Shalom Depok jam 7 pagi. Jangan lupa ya. Wah enggak terasa Kita udah ada di penghujung ibadah lagi ya kakak-kakak Betul langta. Untuk adik-adik jangan sedih ya Karena kita minggu depan Tetap bertemu lagi kok Semoga nyanyian pujian Pembacaan Alkitab Dan juga firman yang sudah disampaikan pada hari ini Bisa menjadi berkat bagi kita semua Nah, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, Kak Undang untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu penutup yang berjudul Damai Sejahtera. firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa, doa penutup dan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan sudah mengingatkan kami semua untuk selalu mengikuti firman Tuhan. Jadikan kami anak yang tidak nakal dan dengar-dengaran akan orang tua. Terima kasih ya Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dengan penyertaan Roh Kudus akan memberkati kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.